Kabul, Afghanistan. Kota yang tercerai-berai akibat konflik berkepanjangan antara pemerintah resmi Afghanistan dengan pasukan Taliban. Penculikan, bom bunuh diri, dan serangan bersenjata pasukan Taliban seakan menjadi keseharian di negara tidak berpantai ini. Pada tahun 2015 hingga 2016 saja, pemerintah Afghanistan mencatat ada 75.000 warga sipil yang tewas dan terluka dalam konflik. 40 tahun lebih tanpa perdamaian menjadikan Afghanistan salah satu negara termiskin di dunia dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang sangat rendah dan tingkat kerawanan yang sangat tinggi. Meski demikian, Indonesia hadir di sini. Namun berlokasi di salah satu kota paling berbahaya di dunia. Tentu membuat KBRI Kabul tidak seperti KBRI pada umumnya. Butuh fasilitas dan juga infrastruktur yang khusus untuk menjamin seluruh staf maupun diplomat yang bekerja di sini bebas dari ancaman yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa mereka. Siapa diplomat kali ini hadir di Kabul Afghanistan untuk menunjukkan pada Anda apa yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Dari luar, kantor kedutaan kita di Kabul hampir tidak bisa dikenali. Hanya tembok tinggi, dan pengamanan yang super ketat. Masuk ke dalam, yang pertama kita temui adalah tembok lagi, dan berlapis-lapis gerbang baja yang tebal, yang mempertahankan KBRI dari ancaman serangan bom. Alasannya, bukan karena KBRI Kabul pernah diserang, namun KBRI berada dalam kompleks area kedutaan yang menjadi salah satu kawasan paling diincar oleh teroris di Afghanistan. Apalagi Kantor kedutaan India yang berada tepat di sebelah KBRI pernah diserang bom bunuh diri beberapa kali pada tahun 2008 yang menewaskan 41 orang dan bom di tahun 2009 yang menewaskan lebih dari 17 orang dan melukai lebih dari 70 orang lainnya. Benarkah memang Kabul serawan itu? Dan saya saat ini sudah berada di atap lantai 3 salah satu gedung yang berada di kompleks Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul Afghanistan. Sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Afghanistan Mayjen TNI Purnawirawan Arief Rahman Parif. Apa kabar? Baik, Mas Timoti, Senang jumpa dan dapat tamu kehormatan tentunya Saya yang senang, Kompas TV. Pak. Kompas TV belum pernah ke Kabul Afghanistan. Kali ini dibuka rumahnya di luar Rumah biasa, Indonesia ya. Luar biasa. Jadi KBRI iya. di sini uh, namanya adalah Rumah Indonesia. Saya mau tahu langsung dari Pak Duta Besar, baik, begitu. Baik, apakah ya. Kabul dan Afganistan itu seperti bayangan kita karena melihat apa yang terjadi di media aja atau bagaimana Pak Arik? Ya Mas Timothy, memang eh, susah ya kalau hmm. mau diprediksi dengan gambaran-gambaran di media ya, hmm. mau apalagi media sosial atau mungkin media tertulis ya, cetak yeah. itu karena memang tidak merasakan sendiri sih, ya, ya. Betul. ya, kalau saya selalu katakan kepada teman-teman semuanya itu semua di sini berjalan normal. Okay. Ya? memang statusnya di sini perang ya. Mm -hmm. Perang itu artinya tentunya diindikasikan sebagai tempat atau daerah yang berbahaya, yeah. bahkan sangat berbahaya yeah. ya. Yeah. Cuma apa yang saya katakan normal itu disitulah. Ada yang unpredictable yang sekali waktu kita tidak ketahui waktu dan tempatnya itu hmm. ada ledakan Kita lihat di sini ada balon yang besar yang mengontrol kota ya. kabul ya dengan uh, pendeteksiannya hmm. Ada kendaraan-kendaraan yang uh, mencurigakan dan sebagainya hmm. itu biasanya di hati hati uh, Ada kendaraan masuk misalnya mobil Corona yang kita belum bisa detect itu hmm. Nah jangan ke, ke tempat keramaian atau jam sekian-jam sekian tidak ada nah kita harus disiplin Oke. harus tertib ya harus mengikuti perkembangan Ber dengan baik gitu. jadi selalu ada informasi ke kedutaan besar kita di sini ya dikatakan selalu atau... sih tidak selalu ya kadang-kadang tidak ada apa-apa tiba-tiba ada tiba -tiba aja, ya. karena itu bisa jadi dari siapa misalnya sering di sini Taliban atau ISIS ada juga kriminal ya ada hmm. juga pihak-pihak tertentu yang mungkin mencetuskan keadaan sehingga seolah-olah gitu ya hmm. menambah Seremnya kota yeah. Kabul atau Afghanistan ini Bagaimana Jadi. tuh uh, Pak Dubes Menjaga agar staf KBRI Para diplomat kita maupun warga negara kita Yang berada di Kabul dan di Afghanistan ini Tetap berada dalam kondisi aman Paling tidak nah, untuk staf KBRI yeah, deh bagaimana untuk yeah. menjaga diri Yang jelas bahwa KBRI atau perimeter Dari tempat KBRI ini harus aman okay. Kita gambar Mas Timoti Lihat betapa yeah. Pagar ini berlapis sampai di bawahnya sampai kita punya bunker juga. Hmm, bunker itu iya. bukan kemudian rumah tetapi dibuat di dalam di dalam tanah iya. gitu yang iya. yang seperti juga tempat-tempat kamar-kamar -tempat, eh, yang iya. lain gitu. Dan, mah, namanya dan, bunker. Dan saya catatan buat para pemirsa saya merasakan sendiri Bang ya, saya mau tahu juga. Jadi saya nginepnya di situ, di <laughs> gitu. Jadi itu Paling sebenarnya aman. guest house kita, yeah. tempat bunker itu. Yeah. Sangat, sangat nyaman sebenarnya. Ya, namanya kita sebut dengan greenhouse di sini ya. Okay. Uh -huh. Jadi itu salah satu uh, upaya pengamanan. Ya, itu yang pertama. Oke. Okay. Yang kedua, kita punya mobil semua hampir uh, pakai uh, lapis baja. Jadi yeah. anti peluru semuanya, anti -peluru. kaca juga semuanya. Kaca. Okay. Di dalamnya kita ada helm, ada... Baju rompi? Face, rompi okay. anti peluru Kalau kita melihat keadaan itu cukup mengkhawatirkan bahaya kita pakai, helm kita pakai Kalau tidak, hmm. kita bisa menyesuaikan keadaan hmm. Ya memang lama-lama itu akan kita adjust dengan keadaan-keadaan yang ada Tentunya pagi-pagi kita selalu berdoa dulu hmm. Meyakinkan, insya Allah dalam perjalanan ini terjaga, dijaga yang maha kuasa okay. Untuk, Supaya rasa takut, rasa khawatir itu tentunya akan menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang kita lihat sebenarnya okay. itu ya normal-normal saja. Sejauh uh, Pak Arif menjadi duta besar di Kabul, Afghanistan ini, adakah serangan terhadap Indonesia, bagaimana reaksi masyarakat terhadap Indonesia, suka tidak suka atau bagaimana? Ya, ya itu penting. Tidak ada yang khusus artinya hmm. yang semua bisa dikaranti aman ya, di sini ya. ya. Hmm. Tetapi ya memang kalau mau dikatakan berkaitan langsung dengan perang di sini itu mungkin kita ada pihak yang lain ya, pihak yang lain itu uh, tidak langsung lah gitu ya. Kalau langsung mungkin antara misalnya pasukan NATO dengan pasukan Taliban ya, atau hmm. pemerintah dengan Taliban hmm. gitu, uh, itu uh, langsung ya berhadapan. Tapi hmm. kita kita ini kan datang ke sini selain membangun uh, apa, persahabatan dengan Afghanistan, membangun juga ikut dalam perdamaian. Saya jadi penasaran, sebenarnya seperti apa sih mobil khusus berlapis baja yang jadi kendaraan operasional di KBRI Kabul? Sepintas mobil ini tampak biasa saja, serupa dengan mobil bermerek sama yang juga ada di Indonesia. Namun bila diperhatikan lebih dalam lagi, mobil ini jauh dari biasa. Jadi ini salah satu contoh mobil lapis baja yang dipergunakan di KBRI, di Kabul Afghanistan, Pak Sadikin, Minister Counselor di KBRI, mungkin bisa jelasin juga. Jadi semuanya udah lapis baja ya. semua Pak ya? Seluruh mobil ini Pak ya? ya betul, mobil ini memang dipersiapkan khusus untuk uh, duta besar dan home Oke. Okay. Dan semuanya mobil anti peluru dan lapis baja. Jadi yang ini khusus mobilnya Pak Dubas? Ini mobil Pak Dubas. Ya? Ada dan berapa unit sih total? Uh, total ada 7 unit. Oke, semuanya anti peluru lapis, lapis baja Dan semua. khusus untuk juta besar Dia full body semua anti peluru Termasuk, termasuk bawahnya Sampai bawah, bawah jadi sampai kalau bawah. ada ranjau, ranjau atau apa? dilempar Kena di, getaran aja Paling getar aja gitu mobilnya aja. Ya, gak iya. rusak ya Mesin juga ya kalau Mesin juga ya. sama Coba kita buka ya okay. Mesin terlihatnya sih biasa ya yeah. Ya, mungkin ini nih agak beda Ya dia. memang kelihatan biasa, tapi Dia semuanya sudah Bajan anti peluru iya. Sehingga uh, PSL SS41 juga dia gak bisa masuk untuk ini dan memang hmm. ini kan uh, utama ya mesin hmm. ini utama kalau ya, ada dia tetap bisa macam dia tetap jalan mungkin orang pikir kan dari hmm. depan nih pak ya saya dari depan. depan sebetulnya di tengah ini ada nah ini oh, dia okay. ada ya dia, dia seperti sirip-sirip gitu ya sirip-sirip ya nah ini anti peluru ya jadi dia udara udara tetap masuk udara tapi bajanya tuh. ini yang akan nahan peluru kalau itu ini, normal ini. semua mesin segala macam Set. cuman oh, wow. dia uh, tidak Samar-samar hmm. tidak kelihatan, tapi dia ada ini Pintu, pintu pastilah ya iya. kita lihat nih Kalau, Lalu, Nah bentuknya. pintu ini, ini memang kelihatannya biasa, normal ya, iya. normal ya Tapi dalamnya ini udah lapis uh, baja. anti peluru lapis baja semua di Dalam, dalam ah, iya. sini lah ya dalamnya. Jadi kelihatan sih normal, Mungkin tapi gak, gak tahu nih. termasuk ini ya, Ini kaca, nah kita beda kan Ini keras banget Ini, ini. berat dan ini di juga enggak jebol ini. Gak akan jebol, ya, akan jebol. Kita, uh, Dan ada beberapa langkah pengamanan misalkan seperti alat komunikasi. Alat, alat komunikasi kita uh, lengkap what? ya karena penting sekali alat komunikasi kalau ada emergency hmm, kita ya, langsung bunyi ya. Ada alat ini Pak ya. Ada tombol emergency katanya. Uh, tombol ada. Kita ada di sini. Nah, ini uh, supir dia mengerti semua ya. Hmm. Dan kita ada juga diberitahu biasanya kalau ada yang baru mau menggunakan mobil itu hmm. bisa diberitahu tombol-tombolnya. Jadi okay. nah, untuk untuk escape untuk uh, keluar. Oke. Okay. Ya. Yang menarik mungkin kalau ada perhatikan tadi nggak ada plat nomornya Jadi ternyata seluruh plat nomor kedutaan itu di dalam mobil ya. Semua mobil ada plat nomor eh. di atas. Tapi di atas. kita nggak munculkan di luar. Kenapa? Yeah. Karena akan teridentifikasi kalau ada hal yang tidak diinginkan. Atau dicuri orang juga. Dicuri orang bisa. Okay. Dan semuanya untuk pengamanan. Jadi ini ditaruh dalam. Kalau ditaruh ada dalam. pemeriksaan, tosko penjagan, baru kita. Ah, ini, seperti ini, jadi yang memeriksa bisa melihat langsung. Yeah, gitu langsung. Ya. saya mau buka pintu yang sangat berat. Ini hmm. pintunya berat banget, banyak soalnya. Yeah. Nah, ini hmm. mungkin bisa dilihat di sini nih, kaca nih. Hmm. Nih lihat ya, tebelnya segini. Yeah. Ini semuanya kaca loh. Ini semua ini kaca semua. Oke, kira segini. Ya, yeah, seginilah, kurang lebih berapa nih? 20 puluh senti kali ya? Dua puluh senti, tapi Prat tetap ini. bisa tembus melihat ya. Yeah. Nah, ini kalau dibandingin jari saya nih. Hmm. Tuh, <laughs> setebal ini, ya. Kacanya setebal ini biar hmm. kelihatan ya. Ini yeah. dibu kita buka hmm. ini. Lapisan di bagian belakang mobil hmm. Mana nih? Oke, okay. okay, sebentar Oh, iya, iya. Okay. ini dah. Oke, kita lihat ya Nah, <laughs> jadi sebenarnya nah, Ini juga sama ini, Seluruhnya baja ini. Baja hmm. Semuanya baja, kaca baja hmm. hmm. Bodi baja Kaca tetap, tapi, kaca cuman tebal Dan cuma tebal. anti peluru juga Jadi kalau ditembak, kaca yang ini tembus, tembus ya? Uh, Gak sebetulnya mantul Kaca bodi Oke okay. Kecuali memang uh, daya ininya tinggi Tak uh, pelurunya besar. Tapi selama gitu, ya. ini hanya retak saja dia mantul. Ini kita buka bagian belakangnya akan ah, harus kenceng bukanya hmm. dan berat semuanya berat karena semuanya baja. Ah, Oke, okay. ini ada ada lubang nah, khusus ini ya, di sini. Udah teruji ya. Oh, oh. oh, oh ini fungsinya okay. untuk kalau ada penjaga pen di belakang. Penjaga Pengaman di belakang nah, ya. dia bisa nembak melalui bisa nembak ini, ini. Ya. tapi ini tidak bisa ditembus. Ini tidak bisa ditembus, Jadi ini lubang ya. untuk penembak, ya. Untuk nembak, kalau dia justru misalkan dikejar dari belakang, ya. dia bisa nembak melalui lubang ini, ya. ya? Nah, ini otomatis nanti dibuka, nyat, masuknya tombol sana, hmm. ini langsung set dibuka, dia sudah siap nembak. Karena ini kan tertutup, ya, ya, Kali ini ya. kan dibuka gak bisa. Okay, Jadi ya. ada tombol sana, ini langsung terbuka, langsung uh, pengaman bisa dari sini. Kehadiran Indonesia di Afghanistan tidak hanya sebatas kantor kedutaan saja. Untuk membantu masyarakat di sini, kita juga telah menghadirkan masjid dan rumah sakit bagi warga. Nah, seperti apa aktivitasnya? Siapa diplomat akan menghadirkannya sesaat lagi.